Bagaimana sikap kita jika lupa bilangan roka'at dalam sholat? Ini seringkali terjadi, bisa dikarenakan memang kita yang kurang khusyuk ketika sholat, atau pikiran kita yang kemana-mana, dan juga karena banyak bisikan dari setan yang mengganggu kita ketika sholat. Maka, kalau ini terjadi kepada kita, wa'idha syakka kita ragu. Misalkan kita melaksanakan sholat zuhur, 4 roka'at, dan ketika di roka'at ketiga kita lupa ataupun ragu, ini rokaat ketiga ataukah sudah rokaat keempat? Maka yang diambil adalah rokaat yang ketiga atau bilangan yang paling sedikit dan paling kecil. Kenapa? Karena ini lebih meyakinkan. Kalau kita menganggap ini adalah rokaat keempat, ternyata masih rokaat ketiga, maka sholat kita surat kurang sempurna dan belum secara afdol melaksanakan empat rokaat zuhur. Tetapi kalau kita laksanakan satu lagi ditambah 4 rokaat, walaupun ternyata jumlahnya 5, ini menandakan sholat kita sudah sempurna karena yang rokaat keempat sudah dilaksanakan. Dan bagi orang-orang yang lupa rokaat sholat, mereka diharuskan untuk sujud syahwi sebelum salam. Ya, Selain mereka harus menambah bilangan rokaat, mereka juga harus sujud syahwi, yaitu sujud karena lupa sesuatu yang ada dalam solat bacaan doa dalam sujudnya adalah subhana malayana mu wallayashu lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ingat eh, bahwa kita sudah kurang dalam rokaat solat ataupun ragu-ragu sudah empatkah atau masih tiga kah dan itu terjadi atau baru ingat setelah salam apa yang harus dilakukan maka yang harus dilakukan adalah kalau kita ingatnya seukuran satu rokaat setelah salam, maka kita harus kembali berdiri untuk menambahkan satu rokaat yang tertinggal. Lalu kalau ingatnya seukuran lebih dari satu rokaat, maka kita harus mengulang lagi sholat kita dari awal, dari takbir rotul hingga selesai salam.